Ya, berjumpa lagi dengan saya ini saya coba berbagi bagaimana cara ngeprint file excel agar tidak terpotong buat teman-teman pemula seperti saya ya ini kebetulan kita ada file saya ya daftar hadir ini halaman satunya ini kalau kita print ini terpotong kenapa ini ada garis biru putus-putusnya nih ini menandakan kalau kita print ini akan terpotong tabelnya potong tabelnya ya ini garis biru titik-titik ini ya maaf ini kameranya kamera handphone ya nah, jadi bagaimana ini supaya nggak terpotong halaman satunya agar tabelnya ini menyambung semua ya nah, langkah pertama kita blok dulu ya dari sudut ini ya dari judul sampai batas yang mau kita print ini ada tanda tangan batas tanda tangan Oke agak goyang-goyang ini kamera setelah itu kita ke pack setup di pack setup ini kita cari print area kita klik set print area oke okay. udah jadi ya satu lembar tapi kalau kita print ini akan menjadi dua lembar karena masih ada garis birunya ini di titik-titik biru ya ini menandakan bahwa Dua lembar Halaman satu Dan halaman dua yang ini Caranya Kalau saya ini langsung aja Kebetulan kita pakai kertas A4 ya Langsung print Control print nah, ini dia masih dua lembar reviewnya ini masih dua lembar ya Nah ini dia Masih terpotong ya Kita cari di sini menu print properties kita cari ukuran dokumen kita cari ditentukan kebetulan pernyi ini bahasa Indonesia ya saya buat ditentukan lebar kertas 8,50 inci tinggi kertas ini kita rubah menjadi 13 13 inci ya kawan-kawan jangan lupa dirubah jadi 13 inci kita klik Oke okay baru kita klik oke okay lagi ya setelah itu kita coba lihat reviewnya Ah ini sudah menjadi satu lembar satu lembar ya langsung aja kita print langsung kita print ceklis. Ya. luar ya tanpa tertolong lagi ya ini, ini bersih tidak ada terpotongnya lagi. Nah, begitulah teman-teman ya. Cara ngeprintnya. nya dan garis birunya yang putus-putus juga udah hilang kan? Jadi dia menjadi satu lembar halaman. Oke, sampai di sini aja informasi kita. Saya beritahu buat teman-teman pemula seperti saya semoga bermanfaat. Tolong di-like kalau suka, tolong diabaikan kalau tidak suka. Terima kasih.